Hai hai hai teman UGD, ketemu lagi nih Eh masih inget nggak kemarin itu lagi booming minuman es permen karet yang warna pink itu loh Nah sekarang aku mau bikinin resepnya Tapi permen karet warna biru Tentunya lebih segar, lebih enak, lebih wangi deh pokoknya Simak sampai selesai ya Kali ini aku juga pakai empat bahan saja Ada bubuk bubble gum, susu bubuk, es batu, dan air saja Sini ada air panas dan air mineral biasa, ya. Seperti biasa, aku larutkan susu dulu 100 gram dengan air panas 50 ml. Aku pakai susu merek Beverix Ini susunya seger dan gurih banget. Jangan lupa diaduk, ya. Setelah tercampur tambahin lagi nih sama air biasa 50 ml juga Lalu aduk-aduk lagi Selanjutnya aku mau larutkan bubuk bubblegumnya Masukkan 30 gram bubuk dan 30 ml air panas lalu aduk hingga tercampur Aku juga pakai bubuk bubblegum dari Beverix loh. lalu masukkan susu tadi aduk biar tercampur rata sama bubble gumnya siapkan wadah boleh gelas atau kap kayak gini ya ini aku pakai cup 16 oz pertama masukkan dulu es batunya sesukupnya saja ya Terakhir, tinggal masukkan aja deh larutan bubble gumnya tadi. Wow, terlihat segar dan manis banget kan? Ini beda loh dan lebih enak tentunya. Gimana? Mudah dan simpel banget kan bikinnya? Bahannya juga mudah didapat kok. Kalian pasti penasaran kan kenapa aku selalu pakai merek Beverix? Karena Beverix punya banyak varian rasa dan tentunya lengkap banget. Cek resepnya di deskripsi ya. Aku sertakan juga nih link pembelian produk dari Beverix Sampai jumpa di resep lainnya